Ultima Farm adalah website utama untuk mengelola penambangan token Ultima. Disinilah dashboard farming berlangsung. Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana dashboard website diatur. Kita akan melihat widget dan bagian-bagiannya. Pada halaman beranda di bagian atas, Anda akan melihat widget Responsibility Indicator. Agar widget dapat bekerja dengan benar, data historis pada kurs Ultima harus dikumpulkan. Sehingga widget akan beroperasi penuh beberapa saat setelah dimulainya farming yang diperbarui. Di bawah ini adalah widget yang menunjukkan informasi penting tentang proses dan status farming. Di sisi kiri layar, Anda akan melihat tiga widget. Ultima Available Balance, Ultima Upgrade Balance, dan Total Farm Amount. Ultima Available Balance menunjukkan berapa banyak token yang saat ini tersedia untuk payout. Ultima Upgrade Balance menunjukkan berapa banyak Ultima yang dapat digunakan untuk membeli lisensi baru. Total Farm Amount menampilkan jumlah token yang telah ditambang oleh semua unit Anda. Angka di bagian bawah widget adalah total penambangan semua unit. Total Max Loot menunjukkan total max loot dari semua farming unit yang tersedia dan aktif. Available max load menunjukkan berapa banyak token yang masih dapat Anda muat ke dalam farm Anda. Used max load menunjukkan jumlah max slot yang digunakan. Informasi kecepatan farming atau farming speed tersedia di bawah ini. Farming speed atau kecepatan farming menentukan profitabilitas farming. Kecepatan farming menurun setiap bulannya. Semakin tinggi kecepatannya, maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Jadi, kami sarankan Anda untuk memulai farming sedini mungkin. Di bawah ini, Anda akan melihat lisensi dan farming units yang tersedia untuk dibeli. Sekarang, mari kita lihat bagian farming history. Jika Anda telah membeli lisensi dan membayar untuk satu atau beberapa farming units, maka Anda akan melihat semua unit yang telah Anda beli di bagian ini. Informasi berikut ini tersedia pada kartu unit. Start date adalah tanggal pembelian unit dan tanggal mulai farming. Farm Total Amount, adalah jumlah token yang telah ditambang dan yang akan ditambang selama masa pakai unit. Farming Speed, adalah kecepatan atau faktor farming. Semakin tinggi faktor farming, maka semakin tinggi pula keuntungan unit. Faktor farming berkurang 30% setiap bulannya. Monthly Farming, adalah jumlah token yang dihasilkan setiap bulan dengan melakukan farming. Di bawah setiap unit terdapat tombol Show Details yang akan memberi Anda informasi rinci tentang produk tersebut. Anda akan mendapatkan informasi lengkap tentang transaksi farming, tanggal penerimaan transaksi, status, nilai, dan tab Frozen History menunjukkan jumlah total token yang telah Anda bekukan. Kami harap Anda tidak akan memiliki pertanyaan lagi tentang fungsionalitas farming setelah mengikuti semua petunjuk ini. Dan jika Anda masih memiliki pertanyaan, maka Anda selalu dapat menghubungi tim dukungan kami, di support at .com. Semoga Anda mendapatkan keuntungan yang tinggi dan pencapaian yang luar biasa.